hari ini ya allah saya duduk-duduk di bawah begini teteh demi bill <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taiping Missus. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV. Yang masih yang memberikan informasi-informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang pertama di sini ada yang luar biasa nih yang lama ditunggu tunggu oleh para pemirsa semuanya pastinya panas panas dikipasin sama ayah. Tapi di sini panas panas dikipasin sama Blackpink di pemirsa informasi yang sangat luar biasa hari ini. Di mana Ayu Ting hari ini nonton konser Blackpink nih pemirsa bersama dengan Bill. Kishumairah Razak dan juga Krishna serta yang menjadi Uh, teman ngobrolnya ada lucu, lu dan pemirsa. Wah, wah, wah, Dan menurut informasi bahwa Ayu Ting hari ini nemenin anaknya tercinta nonton konser Blackpink, dan insyaallah nih, besok giliran Ayu nemenin Boy William nonton Blackpink lagi. Wah, wah, udah ada jadwalnya masing-masing nih ya, pemirsa. Hari ini dari besok acaranya beda nih. Sekarang sama yang tersayang, besok sama ayang tersayang. Inilah sedikit cuplikan mengenai konser dari Blackpink hari ini yang ditonton langsung oleh Krisnafahrezi dan juga Ayu Tingting -Ting serta Lucita Luna dan pastinya Bill Gates Humaira Raza, meski dengan penampilan yang sangat sederhana. Semua penampilan dari personil Blackpink mampu menghipnotis penonton yang ada di gedung yang memang sangat luar biasa. Pemirsa, dengan penampilan yang sederhana nih, meski dengan kaos yang apa adanya, penampilan Lisa mampu menghipnotis semuanya nih. Wah, inilah beberapa cuplikan dan juga penampilan akhir hari ini. Gala, nonton konser dari Black. Penampilan Ayu dan juga Birgis Umaira Raja tentunya juga menjadi sorotan para pemirsa nih. Bagi sahabat semua yang belum melihat penampilan Ting hari ini nonton konser dari... Artis-artis yang luar biasa pastinya Mungkin sajikan untuk sahabat nih Jangan di skip ya Tonton sampai selesai Pastinya informasi ini Informasi yang sangat luar biasa Oke, okay, semua selamat menikmati Semoga tayangan mimin menghibur Selamat berakhir pekan Mimin akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang in your area Wah, wah, <tuh> wah, wah Ya, ga apa-apa ser kita nih, kita oh ngomong kongser iya lagi lain Iya ah. dong, cucu ah. Papa Boy mana? <tis> Papa Boy betong! Boy! Eh? Sombong eh? amat lo sama <tis> gua! Eh? down, eh? pingin your area He's watching blackpink, <tis> black Wah, ya amak, aku cuma dapat satu aku. doang loh. Ya, enggak apa-apa Titer -apa. kita nunggu oh, ya lagi lain. Iya dong, cucu ah. Papa Boy mana? <laughs> Papa Boy Beto? Boy, sombong eh. amat lo sama gua. Eh? eh. Shut it down, blackpink in your area. Aja mi blackpink, baim. Wah, iya ma. Aku cuma dia satu doang loh. Ya, nggak apa-apa terkait next kita nonton sesi lagi lain. Iya dong, cucu ah. Papa boy mana? Papa boy betul. Boy, sombong amat loh, sama gua. Eh? Shut it down, blackpink. Milky. Aria Itu ah. aja lah, tau ya Wah, wah, wah, wah Hari ini, ya Allah, pek duduk-duduk di bawah begini Tete Demi bilgis, Krishna Trisna. Aria, Krishna Itu aja lah, tau ya wah, wah, wah, wah, wah, Hari ini, ya Allah, pek duduk-duduk di bawah begini Tete Demi bilkis, yes, Trisna. Baby your area ah. Gak jelah, taunya Wah wah wah wah <laughs> Hari ini, ya Allah, apa duduk-duduk di bawah begini Tete Demi bilkis, Trisna. Baby your area ah. Gak jelah, taunya <laughs> Wah wah wah wah <laughs> Hari ini, ya Allah, apa duduk-duduk di bawah begini Tete <laughs> Demi Trisna. kis Krisna. area lah, tahunnya. Wah wah wah wah. Hari ini, ya Allah, saya duduk-duduk di bawah begini. Teteh. Ya. Dikasih budget buat perawatan tuh bener nggak sih Kayu? Bener. Jadi ya, ya aku sih bebas desa aja ya Ibu Maya kalau mau perawatan nih silakan aja. Selagi mereka masih, maksudnya masih pengen merawat kulit mereka dengan baik apa? Karena kan Ibu bilang nih. Ya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 Out of my head, I You understand what you do